Hai hai hai Kita hidup di bumi bersanding dengan makhluk hidup lain yang berpotensi membahayakan Sudah banyak peringatan yang diberikan supaya kita tidak terlalu mengontrol hewan-hewan buas yang memiliki insting memangsa Meski banyak hewan buas di kebun binatang atau sirkus bisa memahami perintah bukan berarti mereka kehilangan insting berburunya Bukan rahasia lagi, hewan-hewan buas seperti harimau dan hiu memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan fisik mengerikan, bahkan kematian. Namun mereka tidak mungkin akan menyakiti kecuali kita memprovokasi. Seperti yang terjadi di kebun binatang Kaliningrad Rusia. Seekor harimau Siberia menyerang penjaga kebun binatang yang masih berusia 16 tahun. Harimau Siberia bernama Typhoon itu menyerang si penjaga saat diberi makan. Tak Hanya itu, sebuah video yang berisikan rekaman seekor harimau putih sedang memangsa manusia juga menggegerkan warga Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut diduga terjadi di kebun binatang di Indonesia. Dalam video dengan durasi 2 menit 45 detik itu, tampak seekor harimau sedang memangsa manusia. Terlihat di video itu juga terdengar teriakan sejumlah orang saat harimau tersebut beraksi. Suasana di lokasi kejadian yang terekam dalam video tersebut mirip kebun binatang Taman Safari Cisarua Bogor. Kedua harimau tersebut tidak dikurung dalam sebuah kandang besar, tetapi tampak bebas berkeliaran. Selanjutnya tampak pada video menampilkan rekaman gambar di sebuah ruangan yang mirip kamar jenazah sebuah rumah sakit. Tampak seseorang berkaos polisi dan sejumlah petugas melakukan identifikasi terhadap mayat yang diletakkan di atas sebuah meja. Maya tersebut hanya mengenakan celana panjang berwarna biru dongker. Tubuh bagian atasnya mengalami luka yang cukup parah, terutama pada bagian lehernya. Di video tersebut juga terdengar percakapan sejumlah orang. Sayangnya, rekaman percakapan tersebut tidak terdengar jelas. Namun, yang pasti, pembicaraan tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebuah kejadian mengerikan juga terjadi di suaka Margasatwa satwa Younger Red Life Park, China ketika seorang pengunjung diterkam harimau sampai tewas. Kejadian mengerikan itu terjadi di depan istri dan anak dari pria tersebut. Peristiwa mengerikan ini dikabarkan terjadi setelah korban memanjat pagar kandang lalu mendekat ke arah harimau tersebut. Ia masuk ke kandang saat harimau itu tengah menyantap makanan yang baru diberikan pengelola suaka margasatwa. Namun nasib berkata lain, begitu mendekat seekor harimau lantas menerkam pria tersebut. Tampak dalam rekaman kamera seekor harimau menyeret pria tersebut lalu mengoyak pakaiannya. Pria nak situ pun hanya tinggal mengenakan celana saja. Menurut para saksi, harimau itu akhirnya ditembak mati oleh pengelola suaka margasatwa. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebelumnya petugas gagal mengusir harimau itu dengan kembang api dan meriam air atau water cannon. Setelah diserang oleh harimau, pria tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit di daerah Zhejiang. Dan hingga kini belum jelas apakah pria itu tewas atau mampu bertahan hidup.